Klik yang paling bawah custom margin nah, akan muncul seperti ini. Ini tinggal anda rubah aja di topnya. Top ini untuk atas jarak kertas. Ini jarak kertas ini sama tulisan ini ini yang paling atas. Dua senti normalnya. Normal nah, oh itu dua senti Dua atau tiga. Kemudian nah ini ada left left ini batas kertas sebelah kiri ke tulisan saya buat 2,2 buat nah kemudian ada bottom nah bottom ini adalah selamat datang di mubarok channel pada kesempatan ini Baru channel akan membahas tentang tutorial menguasai fitur-fitur penting di Microsoft Word baik itu gambar tabel, grafik dan hyperlink. Pertama itu adalah yang akan saya bahas adalah satu menambahkan hyperlink ke dalam dokumen. yang kedua menyusun dokumen dengan menggunakan fitur layout dan stylus yang ketiga mengecek ejaan dan tata bahasa dengan menggunakan fitur spelling dan grammar yang keempat menyimpan dan membuka dokumen dalam format yang berbeda seperti doc pdf atau rtf, RTF seperti itu. Untuk menambahkan hyperlink dalam dokumen di Microsoft Word, ikuti langkah-langkah berikut. Buka dokumen Microsoft yang Anda ingin edit. Pilih file, pilih now, nah, ini dia. Klik aja, nah, maka ini dia, tampilan besar. Kalimat Mubarak Channel akan membahas tutorial menguasai fitur-fitur penting link di Microsoft Word Baik itu gambar, tabel, grafik, dan hyperlink nah, Kita akan membahas yang pertama tadi bagaimana menambahkan hyperlink ke dalam dokumen Setelah kita buka dokumen atau yang mau diedit, yang mau diedit Klik kanan pada teks Klik kanan pada teks Kemudian pilih paling dari menu yang muncul. Anda juga menambah tombol pintasan. Anda ingin merubah tampilan ini. Nah, ini dia sama dengan awal tadi. Jadi ya atau Font banyak contoh ada link ini link yang tadi yang kontrol K ini spasi paragraph number atau bullet ini bullet macam contohnya tadi ya dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda sudah dapat menambahkan hyperlink ke dalam dokumen di Microsoft Word. Bisa kita blok. Kemudian saya klik ini. Saya mau ganti. Mau saya ganti ini. Oke saya jadi ini. Mau saya tekan enter akan ada B nya Contohnya saya kembalikan lagi. Pilih ini ada ini ada undo undo atau ctrl Z undo ini, ini dokumen yang sudah ada kita lanjutin saja perintahnya sama ya buka dokumen Word yang ada yang baru atau yang anda ingin edit kita anggap ajalah yang ini sudah, sudah di edit ya gunakan opsi di layout nih di Ribbon ada layout buka buka tabnya Nah ini dia margin ini yang anda gunakan ini dia bisa banyak normal sih normal nih atau kalau anda klik lagi normal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 2 cm normalnya. gunakan style di Ribbon untuk memformat anak secara konsisten di seluruh dokumen maksudnya adalah yang harus konsisten Daryal 2 ini berapa atau di normalnya nah ini dia pilihan tadi normalnya gimana kemudian untuk pembelajaran saya buat untuk ukuran rup ini ada angka 122 22 ini dia, dia bisa terbaca ya di di layar Kemudian bisa di sini untuk ini dia udah nambah number line dan simbol lagi Ini ada kolom kolom 2 jadi kolom 2 atau kita buat satu aja atau tabungannya. itu membuat tabel kolom ini ya maaf. nah ini ini jenis-jenis kertas. yang normal kita adalah A4. saya biasanya menggunakan A4. nah ini ada orientasi portrait. Ini tegak lurus nih, tegak lurus dia. Tegak lurus kertasnya landscape ini memanjang. Hurufnya tahunan ini besar dia. Kalau saya kecilkan ini seperti ini dia. Gitu dia. Kalau dia landscape tadi berdiri dia. Nah, jadi berdiri dia seperti itu ya. Ini saya besarkan lagi, saya zoom dan lagi, saya Buat 150% ini. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, ya Anda sudah dapat menyusun dokumen dengan menggunakan fitur layout dan style di Microsoft Word. Dengan tetap menyesuaikan tata letak format teks secara konsisten yang saya sampaikan tadi ya. Berikutnya adalah mengecek ejaan dan tata bahasa dengan menggunakan fitur spelling dan grammar sama seperti tadi ya. Buka dokumen yang Anda inginkan atau perisa atau bahasa. akan buka lagi kita anggap ini sudah dibuka ya. Dan sudah ada tulisannya mau diedit. Kemudian klik tab review. hanya nah, ada review yang atas ini. Ribbon ini yang ini ribbon semua, tapi klik yang tab review. Nah, ini ada tab review pilih spelling dan grammar nah, ini dia yang paling pojok kiri di review tadi ada dua kiri nah, ini dia ini dia akan muncul mengecek ejaan dan tata bahasa dalam dokumen anda ini dia Kita channel ini sarannya adalah stasiun channel main channel ini no referensi informasi tidak ada referensi informasinya jika anda ingin mempertahankan aja atau bahasa asli anda dapat mengklik tombol ignore atau ignore all nah ini dia tetap aja kan begitu. Setelah sudah oke okay semua, setelah anda menyelesaikan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa, klik tombol close untuk menutup jendela spelling dan grammar. Nah ini dia, ini ada yang tanda X, intinya dia, ini dia, tombolnya, klik aja, menulis kembali, semula. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, anda sudah dapat mengecek ejaan dan tata bahasa dalam dokumen Microsoft Word anda dengan mudah. Menggunakan fitur spelling dan grammar. Untuk memeriksa ejaan atau bahasa secara teratur akan membantu memastikan dokumen Anda bebas dari kesalahan dan mudah dipahami oleh pembaca. Seperti itu ya. Yang keempat itu menyimpan dan membuka dokumen dalam format yang berbeda. untuk menyimpan dan buka dokumen dalam format yang berbeda Microsoft Word ikuti langkah-langkah berikut untuk menyimpan dokumen dalam format yang berbeda klik tag file di ribbon bagian atas layar dan pilih opsi Save As. nah ini dia sama yang seperti awal lagi ya ini set pass. misal anda menyimpan di dokumen menu ya dokumen. Anda mau mengganti namanya belajar belajar satu ini, ini save otomatis tersimpan di dokumen ini. ini. buka dokumen. Nah, ini dia. Ini dia belajar satu. Ini file yang anda dan miliki. Yang anda buat tadi. Kalau untuk membuka, pilih lagi di file, file, klik open. Ini open. File yang fana yang ingin buka? Ini tadi belajar satu ya. Kita buka yang ini. Ini kita contoh ya pemula belajar kita klik saja ini lagi proses nah ini dia ini yang yang sebelumnya ini, ini adalah file yang sebelum di 2 nya ini dia ini sebuah putusan ini sebuah putusan ini sebuah contoh, ini secontoh aja direktori putusan mahkamah agung republik indonesia ini tentang peradilan agama ini kalau bentuknya ini dia Oke, okay, dan... jadi dengan mengikuti langkah di atas, Anda diharapkan sudah dapat menyimpan dan membuka dokumen dalam format yang berbeda di Microsoft Word. Menyimpan dokumen format yang berbeda di Microsoft Word, dapat membantu memastikan bahwa dokumen Anda dapat dibuka dan dibaca oleh orang lain. Itu kena yang tadi ya yang memungkinkan tidak memiliki versi yang sama dari Microsoft Word sedangkan membuka dokumen dalam format yang berbeda tadi memungkini Anda untuk melihat dan mengedit dokumen yang dibuat di program lain di dalam Microsoft Word tersebut jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pada kesempatan ini ada tutorial menguasai video, -video terpenting di, di Microsoft Word, baik itu gambar, tabel, grafik dan grafik dan hyperlink. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.